Jamna di dinin meperu Oh coba jadi giliran Nak Nurul Ya. Allah, berilah aku kitab 2000 jina jinabayar. kau hendak laku ya dulu, dulu, turun Anda yang Ah. Laluan rokok Mana 2000 di ya? ini Pak, ah. Jangan, jangan, nah. ah. <tuh> <tuh> oh, ya, ya, ya, ya. Ya Allah Berikanlah aku ketabahan Semoga Orang yang menghakimi tadi Bisa sadar Amin Ya Allah muh muh paya ay ada tahu enak tolong Ya. Mau mau apa? ya. udah pengambeman Bukan deh lo. Udang udang. Ya, hati hati hati. dah eh. ya dah. Mau pasal pasal. Iya, dah pasal lah lo ya.